Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai pagi kalian saat ini Di hari Minggu kalian Happy Weekend semuanya Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia untuk kita semua Dan pastinya Min akan selalu menyuguhkan Kabar-kabar spesial dari Lesti dan Rizky Pilar Di kabar pertama, para sahabat, ya tentunya warga Kona memang Dibikin rindu sekali nih dengan Bunda Lesti yang tentunya bisa berkumpul Kembali dengan fans sejatinya Lesti Lovers Indonesia Berharap banget yang mudah-mudahan Bunda L bisa berkumpul lagi dengan Lesti Lovers. Kita selalu merindukan menantikan karya yang akan diberikan oleh Lesti Kejora. Jargonnya aja bersahabat dia ya, Tentunya keren banget dari kami dengan hati untuk Lesti. Ini janji dari Lesti Lovers. Masya Allah. Semoga semakin kompak, semakin solid untuk kita semuanya Selalu menjadi garda terdepan dari Leslar Mudah-mudahan Bunda Lesti, Papa B selalu sehat dan selalu bahagia, amin Kemudian bersama dibuat nggak bisa move on banget ya Dengan postingannya Papa B semalam Yang mengunggah foto bertiga di tepi pantai Ini yang diinginkan oleh kita semuanya, Masya Allah Keinginan akhirnya dikabulkan oleh Papa B Yang mengunggah foto bertiga Ini Masya Allah Sambil melihat sunset Ini keren banget persahabat Kebahagiaan full kita dapatkan dari idola kesayangan kita Papa B juga persahabat ya Menuliskan sebuah kalimat caption yang sungguh luar biasa Mudah-mudahan Papa B menjadi seorang pemimpin yang bisa melindungi Mengayomi istri dan anak tercintanya Amin Kita lihat juga persahabat di posting selanjutnya Ternyata Di tanggal yang sama Ini Masya Allah banget persahabat Tanggal 17 Desember kemarin Tentu Bertepatan juga Di tanggal 17 Desember tahun 2020 Ketika Lesti Rizky Bilar Menyatakan cinta Dan tentunya mengunggah sebuah kabar bahagia bahwa mereka resmi berpacaran. Masya Allah banget, persahabat Dua tahun kemudian, Masya Allah, bersama BBL, ini kebahagiaan yang sangat luar biasa banget, tersahabat, ya. Dua tahun yang lalu. Idola kesayangan kita memang selalu bisa membuat kita bahagia. Yuk, sama-sama kita doakan yang terbaik untuk rumah tanggalnya selar mudah-mudahan sakinah, mawadah, warahmah. amin. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, banyak sekali respon dan tanggapan yang diberikan. Salah satunya dari akun makdutiyah.58910 mengatakan, 17 Desember, hari mereka go public pamer cincin pertama kali. wah wow, Masya Allah banget persahabat ya. Pertama kali go public tanggal 17 Desember 2020, 17 Desember 2022 kemarin, Leslar tentunya sudah mempunyai anak laki-laki yang begitu hebat Anak laki-laki yang begitu ganteng Anak yang soleh, BBL, Muhammad Leslar, Al-Fatih Bilar Yang telah akan menjadi penyemangat, kebanggaan Dan pastinya menjadi mahkota bagi Lesti dan Rizky Bilar Ini Masya Allah banget Kemudian juga persahabat kita lihat banyak tentunya bumbu-bumbu pedas di postingannya Papa Bilar. Haters selalu saja mencari celah kesalahan, selalu mengungkit ungkit masa lalu, selalu membuat geram Rizky Bilar maupun fans sejatinya. Kali ini ada persahabat dia, salah satu haters yang keciduk oleh Papa Bilar. Ini contoh haters yang cemen banget nih persahabatnya. Di situ komentarnya, Gak dibanting lagi bang, ini pertanyaan untuk Rizky Bilar dan langsung dijawab oleh Papa Bi Apanya bang? Guling Kalau ternyata gak ada banting-membanting gimana bang? Lagian foto profilnya jangan ngangkan gitu bang pantesan masuk angin katanya itu Ini langsung dijawab oleh Rizky Bilar di Instagram pribadinya Ada juga persahabatnya komentar dari sang.komentator di situ mengatakan alamatnya lengkap nih tukang nyinyir dia reni pak tolong istrinya diurus itu nyinyir di media sosial kerjaannya itu ditantang rizky bilar tuh istrinya pak awaludin langsung pak awaludin juga meminta maaf iya saya dan istri mohon maaf yang sebesar besarnya awalnya akhirnya tutup akun hilang gak bisa tidur takut dilaporin tuh persahabatnya makanya untuk semuanya Ingat, jarimu harimaumu. Kalau belum kuat mental, jangan asal ketik hal-hal yang isinya ujaran kebencian. Kalau sudah dinertize, takutkan peringatan aja buat haters di atas hanya contoh. Ada beberapa aku ambilnya nggak sinkron itu yang disampaikan oleh akun Sendal Puti Bilar. Yuk sama-sama bersabat yang menjadi fans yang baik, kita harus selalu menjadi... Garda terdepan dari idola kesayangan kita Hati-hati bermedia sosial Jaga ketikan kalian Apalagi sampai menyakiti hati seseorang Kehati-hati banget persahabat Kemudian juga kita lihat Ini ada momen ketika Bunda Lesti Kejora bertemu dengan sahabat lamanya Teman lamanya Bunda Lesti Keanru Persahabat ya, video ini pun dipermasalahkan oleh sebagian pihak karena Bunda Lesi Kejora tentunya terlalu nempel persahabat ya. Kita lihat di sini ada sebuah pendapat dari Teh Zijora, perhatikan persahabat Bismillahirrahmanirrahim, karena banyak yang minta aing untuk berpendapat mengenai berjabat tangan cipika-cipiki dengan yang bukan mahramnya, jadi aing ingin berpendapat sedikit ya. Hukum bersentuhan dengan lawan jenis menurut empat mazhab itu secara umum hukumnya haram. Karena dengan bersentuhan tersebut atau berjabat tangan dan lain-lain, bisa mengundang syahwat. Tapi ada juga yang berpendapat jika sentuhan tersebut sekedar berjabat tangan dan tidak mengundang syahwat, maka tidaklah terlalu masalah. Tapi seorang istri yang sudah bersuami sudah seharusnya mengerti tentang batasan-batasan tersebut. Walaupun misal lawan jenis tersebut, satu frekuensi dalam hal orientasi seks, tapi jika jenis kelamin berbeda, itu tetap saja bukan mahromnya. Selain itu, tidak etis rasanya jika seseorang dengan lawan jenis bercipika-cipiki sampai pipi nempel ke orang tersebut. Walaupun mungkin lawan jenis tersebut tidak berhasrat dengan kita, tapi ada perasaan pasangan kalau yang jomblo nggak diajak, yang harus tetap dijaga. Kebiasaan yang dirasa buruk alangkah baiknya ditinggalkan karena dalam urusan syariat agama tidak ada tawar-menawar terkecuali dalam keadaan tertentu. Semelambai-melambainya teman tetap saja jika dasarnya berbeda mahrum Maka masih memiliki naluri alamiah sesuai kodratnya. Jangan diteruskan ya karena kurang etis Dan mulai sekarang harus berani menolak jika ketemu teman lawan jenis terus diajak cipika-cipiki seperti itu Jangan terlalu gak enakan terus sama orang Lesti Kejiwaran rezeki Bilar tuh pendapatnya Masya Allah Mudah-mudahan idola kesayangan kita juga persahabatnya. ya bisa mengerti dan mudah-mudahan selalu bahagia untuk kita semuanya. Amin. Kita masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya di pagi ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan info-info menarik dan pastinya kabar-kabar bahagia. Dari Lesti dan Bilar tentunya.